ketika nabi baca fa qara'ahu 'alaihim nabi baca kepada mereka tapi mereka tetap juga tak beriman tuhan pun royak tadzalika sanaknahu fi qulubil mujrimin demikianlah kami masukkan perasaan kufur ingka itu ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa ataupun tidak percayakan al-Quran ya Allah sebab tu Quran ni ia tak masuk di dalam hati orang-orang yang buat maksiat. Ngapa Quran lagi? Tuhan tak wui ingat kepada orang gelomok dalam maksiat. Orang tak patah mulut. Ha, mulut kecek rapa, kecek tu, kecek ni. kato huduh kok orang maki, kok orang derik, kok-kok tu, kok ning, kok tu kan ni, ingat molek lidah ning duk baca Quran, lidah ning juga duk mengumpat kok orang. Nanti tengok tak lama Quran hilang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين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 zikra wa ma kunna zalimin ayat 198 sampai 209 surah syuara Allah taala firman hubungnya dengan quran dan orang-orang kafir dan orang yang tidak diberi petunjuk janda yang sebenar walaupun dibaca quran di waktu turun quran di masa nabi SAW alaihi wasallam mereka sedang-sedang duduk dengar tapi apabila Allah kehendak nak tutup mata hati manusia maka dia tidak akan dapat hidayah buat selama-lamanya bahkan menganyi mengejek pula dengan Quran gitulah Allah firman di dalam ayat 198 ni dan sekiranya kami turunkan al-Quran itu kepada setengah orang yang bukan arak yang tidak tahu membaca Arab Kalu tu hai kata Kalu-kalu ni boleh jadi ataupun tak boleh jadi tapi umumnya di dalam Quran pendapat Abdullah bin Abbas dia katanya Kalu di dalam Quran semua benda mustahil Kalu yang ada di dalam Quran adalah benda mustahil maknanya pen pen, -pen, -pen, -pen, -pen royaq saja kalu kalu kalu kalu supaya kita royaq kalu kalu kalu nah kalau sungguhnya bahasa tu bahasa kalau kalau bahasa bahasa melayu kalau ia tak baca kalu nah waktu dalam al ia ada dua perkataan lau dengan laula lau tu maknanya kalau dah selagi so, laula jika tidak yani ulama bahasa sapaka tubik jadi buku jadi kitab orang mengaji bidang nahwu kaidah bahasa Arab iaitu nya lau dengan laula alhamdulillah jadi Allah taala royak katanya sekiranya kami turunkan al-Quran itu kepada setengah orang yang bukan Arab yang tak faham bahasa Arab lagu mana tak reti Dah keraaih bahasa Arab, turun kepada orang bukan bahasa Arab. Kena hidup terjemuh, so, so, so, so, so, so. Paya-paya. Kemudian io dikurniakan Tuhan dapat membacakannya kepada mereka. Mereka tetap juga tidak mahu percayakan baca air itu daripada Tuhan. Maknanya, keraaih yang tu hewak turun kepada Nabi dengan bahasa Arab, lepas dibaca, dihurai, diterjemuh, so, so, so, so, so. Tapi tak saya berimej juga. Ani ada Allah manusia hak pasal Tuhan, katuk mata hati, mai prosung nawi hidayah kepada puak-puak dia. Walaupun orang Arab sekalipun. Maka kalau kita tanya, wak tanya saja ni, Abu Jahal paham dak Quran? Paham? Gitu benar sebab bahasa Arab. Abu Talib, Abu Talib ni payah nabi sejak daripada umur 18 tahun. Pas cuba kita gambar. Abu Talib mati tu selepas Nabi jadi rasul, Nabi umur 50 baru Abu Talib mati. Pas cuba kita gambar lama re Abu Talib duk dalam period dia panggil duk dalam cuang wala Nabi jadi rasul ni. Masya-Allah, sejak daripada Nabi kecil-kecil lagi dia perah-perah Nabi jadi rasul. Nah, sampai ko dia mati umur hampir-hampir Apai puluh, sembilan puluh, Abu Talib. Gerti benar ke ni. Lepas tu dia tolong pokong Nabi. Tapi tak berimai juga, Masya Allah. Kawis pu-pu-poye Nabi belakang, Hada menetek Nabi. Orang luar ada, Hatu yang cirak-cirak ada. Tapi orang dah lain ni. Gerti, tang-tang tiru. Tapi tak percaya. Ni lah, masuk ten-ten ayat ni. Iaitunya ketika Nabi baca,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 Ia tak masuk di dalam hati orang-orang yang buat maksiat. Ngapa kerajaan lagi? Itu yang tak ingat kepada orang yang gelomok dalam maksiat. Orang yang tak patah mulut. Ha, mulut kecew kata, kecew tu, kecew ni. Kata huduh ke orang maki, ke orang berdeki, ke orang tu, ke orang tu, ke tu, ke orang Ingat mulut. Lidah ni di baca kerajaan, lidah ni juga di ngopak ke orang. Nanti tengok tak lama kerajaan hilang tapi hak mengupak itu dia ada situ sebab dia nak mari daripada nafsu supaya juga dengan hati manusia dia hati bergudih, hati cema Kro'el tak pergi duduk situ apa lagi, orang oh, yeah, yang tak sehid berimel otak dia, hati dia panca indera dia semua tu dia tak sehid berimel dengan Kro'el dia patisip, selalu aku tak sehid kau Kro'el murayaklah lagu mana pun aku tak terima, oh tu, itu kan? bah sepuluh kali karung pun marilah sedak setara mana orang baca sedak setara mana orang terjemuh orang hurai de tuwe tu dia tu sendiri tu dia tak sahi maka tak ada faedah baca tak ada faedah royak tapi tak ada arah Islam ni kena dakwah kena royak sapa kepada kelingo manusia sebab ke apa? takut-takut Tuhan gi tanya sikit lagi bak apa mu tak royak ke dia Bapak pun tak bacalah dia, bapak pun tak sapa kepada dia. Sekurang-kurangnya so, bila kita sampai dah, wayak dah, dia pun reti dah. Hak tu duduk di dia sendirilah. Dia nak terima tak setrimo, hak tu urang bukan urang kita dah. Urang dia dengan Allah Taala. Sebab tu orang yang biasa dengar dah Islam dalam hidup dia, tapi dia pergi mati juga di dalam kafe. Nanti tengok sikit lagi, dia akan sesat. Ses sesat sesat sesat sungguh. Oh, buat apalah. Orang yang merayak dah islah ke aku. Aku tak saya terima juga masa duit atas dunia. Sambil tu masuk niyaka tu Dengan sebab ke apa? Sebab ia ingkat. tulah namanya orang kafir sungguh-sungguh. Kafir artinya orang yang patisait, sata. Maknanya orang sapa dah islah kepada dia. Dia reti belakang dah. Tapi dia tak saya. Artinya maknanya orang kafir sungguh-sungguh. Apa tu lagi orang kafir yang pasang? kan ataupun akhatik dengan orang-orang Islam dan sebagainya. Dok buat gotu buat gani nak u jadi punuh agama, nak u jadi punuh orang Islam pecah belah gotu gani, pucar daripada setengah-setengah orang kafir yang ada di atas muka dunia samakah hari ini dan samakah hari kiamat. Itulah keadaan. Kalau kita gambar doi ruangnya sote dunia lagu tulah belakang Pah, kita orang Islam pula kau dok pecah, kau dok takai bodeh amik agama Sebagainya apa? Sebagai model untuk nak pecah belah. Ambil kera'ah, pecah belah. Ambil hadith Nabi, sunnah Nabi, pecah belah. Baiklah, kita ada balas, kita ada tekan, siapa kau pecah jadi dua, tiga puak, kelum tu, kelum ni, kelum tu, kelum ni. Baik kita, mari, jadi rapat hidup kita dengan kera'ah, dengan ajarah, lepas tu, pas, pas, pas nak amal belakang, Pakat nak jadi orang berjuruh, nak jadi orang baik belakang, nak no kepada Allah tak ada redha. Aku klik kepada ayat yang saya baca sat ni iaitu tu Tuhan ayat katanya kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Dalam suratul hijr Allah Taala ayat katanya kadzalikanaslukuhu fi qulubil mujrimin. Ayat serupa lebih kurang hak nun naslukuhu hak ni salaknahu serupa. Eh? Duduk di fa'il mudhari' hak ni fa'il madi. Ni otak orang ngaji bahasa Arablah. Dia tahu ni. Naslukuhu dengan salaknahu. Supaya. Eh? Demikianlah kami bubuh perasa air, perasaan pasang beci kepada ugama, beci kepada kera'an dalam hati orang yang selalunya menetek kera'an dan orang yang suka buat dosa. Masya Allah. La <tuh> yu'minu <tuh> nabihi hatta yarawul a'zabal alim. ni tu herayat cirak-cirak. Mereka tidak beriman kepada al sehingga mereka melihat azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ha, tengok. Taksei berimeg kering-kering dia panggil. Curak-curak taksei, taksei taksei terima, menetaip pula. Bila tu? Nanti mati. Ataupun nanti tiponya azab Tu he waktu turun bandar bodok dalam susah aku tak sedah aku nak berime dah supang ngan orang setengah-setengah hok basang orang Islam kita hok basang tak semaya tu hok basang duduk dak tahu gapo mabuk kaya sokmo ba sakit ngak ngak ngak nak mati aku nak semaya dah lepas hadani hmm aku nak ge sejek dah lepas hadani Wah, aco segar sikit tak ingat dah benda je dak kecek tok nak sakit ngak ngak ngak ngak Masya Allah, tu nak ayat tanya manusia. Manusia ni, lagu tu lah. Tabiak dia. Tak mati, tak tahu. Tak mati, tak tahu. Bo mati tu baru celek. Sungguh, eh, hidup. Lagu ni hidup. ya tu hair ni, ya tak, tak tak tak buka pasal. Dia cerak-cerak kepada manusia. Kalau dah, kalau lah dia tak mati. Bo mati, pat kita gambar katanya mati tu pejai mata pejai mata tanah adalah kubur mati, tu hak zahir tapi di sisi Allah Taala, ada orang mati tu adalah orang cerak lah. yakin lah katanya dia ya, dia ya betul ke dia ya, ya salah sebab tu orang-orang kafir semua hak mati dah nak klik jadi islah semula apa tah lagi bakit di akhirat sikit lagi Pakat duk sesa. Dia katakanlah -gala, kan Lagu mana? Dalam surah as-syuara ni. Pak kita duk baca ni. Law anna lana karratan fanakuna minal mu'mini. Jika kami boleh klik semula. Kembali semula. Ke dunia. Ataupun hidup semula. Lanakuna minal mu'mini. Nasirah kami akan jadi orang-orang beriman. beriming. Duk di dalam golongan orang yang beriming. Tengok. Sebab tu Islam ime, how to have we kepada kita ni. To have we cro'an. To apa, kesihatan. Boleh belajar, boleh ngaji, boleh semaya, boleh buat ibadat, boleh buat kebaik ke Allah. Rebuklah peluang masa kita duduk hidup ni. Berasa katanya Islam how to have kepada kita ni, harga mahal. Kita tak biasa mitok walaupun sepatuh. He to have to have, we jadilah aku orang Islam. Wujadilah aku manusia. Tak bersama ni tak, walaupun sepatah. Tapi pelu, kenapa? Beranak, pak, lari, pak, celak, celak. Woi, aku, isla dah. Ha, tu. aku Islam dah. Aku anak orang Islam. Mak, pak, nenek aku Islam dah. Allah, wujud, semuja tu help. Wujadilah kita ni. Beranak duduk di dalam Islam. Tak ada. Saya pun berbiasa duduk mikir, eh, kalau kita ni, tubek daripada peruk mokpok tok nenek orang siet orang kafe makan arok hari-hari sekali. Ya, nah, ngan berjudi, ngan berzina, ngan mabuk, ngan kaya duduk dak apa, semua tok kong hari-hari sekali. -hari, Walaa izzubillah. -ya Sebab tu jaga Islam, khwam muslim kita tu kena jaga molek. Jangan taub. Pas kita kena buat saja hadiah yang Allah Taala bagi kepada kita iaitu taufik dan hidayah. Hui Islam patu we duduk dengan quran pula. Tak apa semuja ke? Tak apa semuja, kita boleh baca quran, boleh ke apa? Jasa daripada mak pak tu. Tak ada nak wayak katanya usaha kita jasa daripada mak pak. Dia suruh kita ngaji quran ayat bodoh lagi. Cheh tu. Minta maaf eh? Orang tak pandai baca quran, siapa tua umur 40 50 tak pandai baca quran sebab apa? Sebab malah mengaji masa budak-budak dulu tu. Lepas itu, orang tua pula ilaklah ikut umum, nak mengaji atau sedang sila mengaji. Tak mengaji. Lepas budak. Malam, nak main, tak saya mengajinya, teriak, gitu, orang tua, pelepah juga. Tak mengaji, siapa kalau ni? Omor lima ni puluh lah. Kera'ah pun tak baca. Tapi perlu ada boleh baca kera'ah. Boleh mengaji, walaupun omor ni puluh, ngaji alih bata pun boleh. Alhamdulillah. Tapi tak saya mengaji. Dua ayat kau budak-budak, awal mengajilah. Tuk ni tak ada mengaji dah. Lepas tuk ni buat gapa, tak mengaji. Orang ada pengajar penuh. Mungkin mengepek ni, wayak saja. Itulah nak ayak katanya, kita duduk dengan Kro'el dah ni. Hari-hari, hari-hari, tu hewi kepada kita. Tu hei wayak, ha'awya kafir. La yu'minu bihi hatta ya rawul azab al-alim. Mereka tidak akan berime kepada Kro'el. Sapa bila tu? Sehingga, tengok, nampak, itu apa? Azab yang sangat pedih. Allah. Siapa mati? Nah, siapa mati ataupun? Selepas daripada mati, duduk dalam kubur baru nak berimeh. Faya'tiyahum baghtatan, wahum la yash'urun. Lalu azab itu akan datang menimpa mereka secara mengejut. Maknanya, caplan. Mari dengan katanhan. Supaya kita duduk tengok balor-balor yang berlaku di muka dunia ni goto goni goto gani jalan berlaku tu grm mati orang okay. beratus beribu orang okay, mati terutamanya geop bombing nah geop bombing dan sebagainya goto goni goto gani dengan tidak mereka menyedarinya Allah wahum ya yash'urun tak sk sk katanya banda nak mari patu gi mati dalam keadaan kafilah la ilaha illallah Fayakulu, hal nak Munzarun? ni. Dia panggil jumlah ni, jumlah jawab ada. For the best asal dia, fayakulu ada nung situ, tapi dia bukan nung sebab apa? Sebab masuk for for tu sebagai jawab. Kalau terjemah bahasa Melayu, ya maka. Lepas tu dia ada pula. Ada an di situ. Ini keedah nahu ni. Maka an, an. Dia panggil, dia buai. Ini keedah nahu ni. Dia buai di situ. Maka jadilah fi'imudarik. Buain num. Fayaqunul. Maka pada saat itu mereka akan berkata dengan menyesal. Allah. Nyanyi oleh hari-hari kafir ni patu nyanyo juga kepada orang-orang Islam hak tak hak mai aunan dalam hidup dia. Dia katakan, gana, dapat ko kiranya kami diberi tempoh. Ha tengok. Tak leh ko we masa lagi. Tak sahwi mati lagilah. Oh oh -ok sikit. Boleh sejel tak apa dah. Pas cuba kita gambar ni tak sah gambar orang Saya nak buat tisu dekat ni. Nak no, ayat katanya, cuba kita gambar, kita tahu katanya sejak lagi kita kena mati. Lagi pukul berapa? Pukul 9, 9 minit. Kalau Tuhan tu hari kita tahu kepada kita, pukul 7, 9 minit, 7 minit. Kita kena mati. Kita nak buat apa? Cuma menghidupkan dalam hidup kita. Allah, saya berasa katanya tak secah orang dunia. Makan-makan, minum-minum, saya tak secah nak tobat nak teriak nak doa, nak buat ke bajik nak sungguh nak berime dia katanya siapa wit nanti sot tai tek tek tek tek tek tek tek tak. mati tapi tak ada Allah Tuhan tak wui tahu kepada kita Tuhan tak wui tahu kepada kita mati bila bala nak siapa bila ha tu sebab itulah kita orang Islam kena sedia sokmo untuk persediaan eh Selepas pada mati. di mati itu tak ada pelak. Sebab anak-anak orang yang kena mati pula kau. Mati macam hari rung, rung yai. Tapi kita taknya mati pendengar, samkan. Hak lebih, samkan lagi je. Lepas pada mati itu nak, nak hidup macam mana. Kat dek kita macam mana. Ayat-ayat belum lagi habis. Saya baca tapi masa... Insyaallah nih kita sambung semula ayat-ayat dari surah Asy-Syu'ara ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.